Hai guys kembali ke channel kesayangan Dukun kondang idola sejuta umat Ratu Bidadari TV Oke okay guys kali ini aku mau meramal atau menerawang Cuman aku mau cerita Jadi sebelum aku uh, ramal atau terawang Cuman aku mau cerita Jadi beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu karena mimpi ini berulang kali dan setiap mimpi itu hampir sama jadi intinya dalam mimpi itu saya berada di laut ya saya berada di lautan ya ketika itu saya melihat ada gelombang-gelombang besar banget seperti tsunami atau apa dan saya stop itu jadi gelombang laut segede itu, segede jamban bukan segede jamban ya. Mungkin dengan ketinggian berapa meter ya? Mungkin kalau kita bicara kira-kira ya. Mungkin enggak sampai 50 meter ya. Mungkin 30 meteran ya. Ini kira-kira aja dalam mimpi soalnya. Jadi ombak segede itu dari lautan, dari samudra dengan ketinggian 30 meteran mau mendatangi saya kan saya kan di pinggir laut itu, dan saya stop, hey, kenapa? Kamu kenapa ada apa gitu loh? Jadi ombak itu seketika berhenti ketika saya stop itu. Kenapa saya tanya itu sama ombak itu? Lah ombak itu bicara saya ingin ini inti ini cuman bahasa Jawa yaitu bicaranya bahasa Jawa inti itu dah kendak Tuhan izinnya Tuhan untuk melibas karma karma karma-karma karma angkara murga yang ada di Hai perlu saya sebutkan lah ya <laughs> seperti itu lah setelah saya bermimpi ombak setinggi 30 meteran itu yang saya stop dia berhenti terus saya ajak ngobrol, saya ajak sharing, mau saya ajak ngopi cuman kebetulan gak ada orang yang jual kopi di situ. Jadi saya cuma ngobrol-ngobrol biasa dan mimpi ini berulang kali gitu Dan setelah itu saya melihat itu asap ya, asap itu dari langit. Cru Turun, turun ke bumi turun ke dunia ini dan asap itu entah panas entah dingin saya nggak tahu yang jelas asap itu menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di muka bumi ya nggak semua bumi cuman di daerah tertentu lah gitu loh seperti itulah saya tanya eh asap beluk lalek bahasa Jawa itu beluk bahasa Jawanya itu beluk Hei, kenapa kamu? Kenapa ada apa? Cerita sama aku, sharing, sharing sama aku. gitu loh dia bilang, aku diutus Tuhan untuk membinasakan kaum-kaum yang munafik. Dia bilangnya seperti itu, jadi ia hadir. Jadi, dalam mimpi itu, saya bertanya, kenapa? Kenapa? Kan, kamu sharing, kamu cerita sama aku. Dia bilang karena banyaknya kamu nafik tuh seperti itu jadi e, mimpi saya itu seperti itu ya kita lihat aja kira-kira terbukti atau tidak ya di dalam tahun 2021 itu mimpi saya itu terbukti atau tidak karena setiap ada sesuatu saya selalu dapatkan isyarat entah isyarat secara langsung, entah secara mimpi maupun meditasi gitu loh. Kadang isyarat-isyarat petunjuk itu bisa dari mimpi. Terus ada yang lewat dari meditasi. Ketika saya meditasi ini dapat wangsit atau isyarat seperti itu. Atau saya langsung. Jadi langsung ya intinya mendapatkan apa ya isyarat koip lah. Jadi koip secara Ghaib cuman saya tidak bisa Jelaskan secara apa nanti jadi bilang sesat nanti seperti itu intinya intinya ya kita tidak manusia tidak bisa mencegah uh, adanya musibah ini nggak bisa bencana ini ini curhatan alam ke nggak, nggak akan ada doa manusia mas manusia sesuci apapun nggak akan bisa menahan atau membendung musibah karena ini sudah kehendak Tuhan jadi intinya kita ya apa ya ya wis kita ikhlas gitu loh cuman saya uh, ketika saya bermimpi itu baik itu dalam mimpi maupun meditasi saya atau secara langsung petunjuk itu saya tanya kira-kira aku selamat enggak uh, dalam petunjuk itu aku selamat jadi saya biarin yang penting saya selamat gitu loh dan semoga uh, para subscriber Follower atau pengikut Ratu Bidadari juga selamat, gitu loh. Kalau Ratu Bidadari insya Allah selamat, karena berdasar petunjuk selamat itu. Selamat dalam artian tidak terkena bencana, hanya terkena dampaknya hanya sedikit, gitu loh. Ya, mudah-mudahan subscriber saya, pengikut saya, follower saya, semua yang mensubscribe atau yang mengelek. Atau yang mengomen uh, Ratu Bidadari TV ini. Uh, di... Oh ya guys, oh jangan lupa subscribe ya ini YouTube-ku. Bantu sampai 10 juta subscriber. Ini subscriberku masih 1 juta ini. Kurang 9 juta lagi. <laughs> ya, bantu ya biar 9 juta lagi biar 10 juta genap 10 juta subscriber. Biar dukun kondang itulah sejuta umat diakui sama PBB dan dunia ya bantu 10 juta subscriber Oke terima kasih salam Ratu Bidadari ya besok Insyaallah mau saya mau upload lagi tentang ramalan-ramalan ini real cuman walaupun saya bercanda agak humor dikit cuman saya real saya serius ini bukan bercanda Oke okay?